apa ya? Enggak hmm. kena ombak, tetal. Hmm. Oh, wow, untuk Roro untuk apa ini? Anak antek eh. Bro, double setrek tapi sih siji Bro. Iwak tokean. Oh. mantap. Jenisnya yang ini, tuh konorong puluh mantap. Ini oke kayak pada sih, pada oke. Hai, oh, ikan apa ini teman-teman tapi -teman. oh, pancingnya keriting wow, ini. Wow, hai, hai, dapat ikan paling enak teman teman Mister hai, Mantap.